Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa lala'ala Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya dalam di sini dalam warga jaya. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan saya ini sudah ada mini uh, air kompresor. Jadi semacam pompa begitu atau kompresor mini. Ya, di sini tidak ada mereknya tegangan DC 12 sampai 13,5 volt arus maksimal 12 ampere durasi mungkin ini pengisiannya 12 sampai 15 menit tekanannya 150 PSI oke okay. beda sendiri lebihnya seperti ini ini untuk mempa ban dari mobil truk ya Oke, okay, yang ada, ada kereta api. Oh iya, kereta api bannya besi ya. Oke, okay, pesawat ada. Oh pesawat juga tidak ada. Oke, okay. begini doang, teman-teman. Made in PRC, made in China ya maksudnya. Bawahnya seperti ini, atasnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka. Dapat ini, teman-teman. Ujungnya ya segenggam, ya segenggam. Oke, dapatnya segini. Ini uh, soketnya untuk mobil, ya. Enggak punya saya. Enggak apa-apa dibuka aja. Dibuka nanti aja, teman-teman. Ya. Dibuka nanti aja. Oke, okay, min plusnya saya tidak tahu yang mana, ini nanti lihat aja. Seperti ini lebih dekat teman-teman. Panjangnya hanya 16 cm, tingginya 15 cm. Oke okay, ya. Four bus truck 4 kali 4 fans empat kali empat kipasnya ya yeah. Kausen the unit maybe get hot when operated for a long period oh udah bisa lama-lama yeah. oke okay. bisa digenggam begini dan ini kayaknya bisa dibuka abiakan nah, aja pompanya di sini ya oh kipasnya ya tabungnya ini ini pengukur tekanannya. Segenggam teman-teman, kita lihat bisa apa. Oh, ininya bagus sih. Oke. Karena saya di sini tidak ada untuk... Uh, ini. Jack seperti ini, kita akan buka aja. Berarti yang panjang ini positif, yang ini yang negatif. Ya, kita potong saja, teman-teman. Potong saja di sini. potong di sini Oh, kurang ini. sebelah sini Positif ya. Yang ini yang negatifnya. Agar tidak tertukar, maka saya kasih tanda ya kemungkinan ini positifnya yang positifnya saya pelintir seperti ini oke saya akan menggunakan adaptor 12 volt ya arusnya satu ampere Oke, yang ini saya lipat begini. Yang ini saya masukkan begini. Saya ikat dulu. Oke okay, bismillahirrahmanirrahim Kita tes dulu Terus suaranya berisik Saya tutup dulu ini Ini teman-teman Oh ini, jadi ini pumpanya ya, bukan tabung ya. Ini tidak ngisi teman-teman. Jadi walaupun ditutup ini tidak naik ya. Saya akan ngambil bola. Saya akan tes ke bola untuk ngisi angin bola. Ini ada konektor ya. Bawaannya, ada petiga teman-teman, saya coba masukkan. Mana ujungnya bola? Wih, Ujung lubangnya Ini ya Bismillahirrahmanirrahim Bisa anda ini? Coba ya Oh, dah ngisi, dah ada reaksi. Dah ngisi, dah ada reaksi. Dah ngisi. Saya akan ganti teman-teman dengan yang lebih bagus Barangkali karena ininya Saya cek dulu Tidak Tidak ada apa-apa Tidak bisa Hei, Mana anginnya tidak bisa. Serius ini, ini tidak ada. waka apa-apaan teman-teman ya. Ini, ini, ini. Buat pompa bola tidak bisa ini. Kita akan cek pakai air, pakai air ya. Saya... Oke teman, teman, saya sudah siapkan air. Saya pakai ini. Saya coba tes ke air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan bersama-sama. Eh, hey, <tuk> ada anginnya teman-teman. Mirip dengan aerator ya Nih, nih, nih, nih Saya celupkan semua ini Cuma kayaknya Segini doang tekanannya Uy, Harganya 100000 Wah, ini kayak punya akuarium ini Ini udah bergerak ini serius serius udah bergerak ini ini ini ini buat mompak ini lagi bola lagi saya mungkin tidak akan nyoba ke sepeda motor karena ke bola saja ini. Nah ini ya. Woi. Ini bisa cuma lama ya. Oh bisa cuma lama. Ya. Ini kayaknya cuma hiasan, kayaknya cuma hiasan ini. Ya. oh ini bisa teman-teman cuma lama ini ini mulai mulai mulai apa mulai keras tapi lama mulai keras bisa mulai keras Kita tunggu ya, sampai ini penuh. Bunyinya seperti ini, mic akan saya dekatkan. Ya seperti itu. Ini, aduh, lama ini keburu keburu gold Thailand itu. <laughs> Harga seratus ribu. Dibilang kecewa ya, ya. Saya tidak mau banyak komentar. Seratus ribu. Oke. Okay. ini lumayan nunggu lama aduh ini kalau pakai pompa manual ini 30 detik sudah sudah ini ini kayaknya tetap teman-teman ini saya tidak akan nyoba ini ke sepeda motor ya ke ini aja ke ini aja lamanya ya ya ada apa-apa sih ya Mungkin nanti di video berikutnya akan saya bongkar ini. Ya. <tongan> ya hey Allah. Ada aja orang. <tongan> for bus truck. Hoak. <tongan> Hoak, <tongan> <tongan> <tongan> <tongan> <tongan> <tongan> <tongan> Ini, jangankan uh, bannya ini, bannya truk ini bola aja ini tetap gini-gini ini ini ini ya bisa sih bisa cuma <laughs> keburuk gol lagi Thailand itu Aduh ya Allah luar biasa ya ya ada rugi deh 100.000 buat pengalaman ya segini ya segini cuma Aduh, ini, ini, ini 150 PSI 150 psi tekanannya. 0 0 0 psi, 0 psi. 0 psi. 0 psi. Ya Allah. Ya Allah. <gülüyor> Aduh. <gülüyor> Oke, sudah akhirnya aja teman-teman. Di video berikutnya mungkin bongkar ya. Bongkar. Oke, mohon maaf Wabillah, ada kesalahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.